Atau tempat pautan hati salahku sendiri? Jikalau mutiara yang lama ku cari sekarang berjumpa. Mutiara yang hilang hanyalah kiasan. Tapi di kau orangnya kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari. Di kaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa mutiara yang hilang hanyalah kiasan, tapi di orang Ini aku telah bertemu, dia yang telah lamaku cari.